oke, okay, jadi tema kali ini menarik penonton itu sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman cara menarik agar penonton itu mau mengeklik channel kita oke, okay, tonton video ini jangan di skip-skip, oke okay? oke okay. uh, tentunya agar video kita ditonton oleh orang itu ya harus menarik dan itu ada caranya, bagaimana kita menarik penonton itu agar mengklik channel kita. Oke, kita lanjut memancing penonton agar e, mengklik video kita dan menonton. Oke, caranya itu sangat mudah sekali dan bisa teman-teman praktekkan langsung. Bagaimana caranya? Oke, caranya yakni teman-teman membuat video itu semenarik mungkin, eh, bisa melalui thumbnail. Ya, thumbnail itu adalah sebuah cover teman-teman. Lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya, bagaimana sih cara membuat thumbnail yang menarik? Oke, nanti saya akan kasih tahu ya. Membuat thumbnail yang menarik itu Yang pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi nah, ini ya Nama aplikasinya ya Bisa teman-teman download di uh, Play Store Oke okay. Itu tadi teman-teman caranya Thumbnail harus menarik Terus judul ya Judul dalam Video itu harus Seolah-olah itu Membuat orang-orang itu berpikir Ah apa ya sih apa sih ini maksudnya gitu jadi orang-orang itu buatlah merasa penasaran oke okay. jadi buatlah penonton kalian merasa penasaran jadi thumbnail dan judul itu itu sangat penting sangat berpengaruh teman-teman untuk menarik orang menonton video kita oke okay. semoga bermanfaat video kali ini yang saya buat semoga teman-teman bisa mempraktekannya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.